di tahunan Kak. tahunan ini tahunan, nah, apa orang-orang negara di mana di di nyambung nyambung Jadi kita baca ya? ya? Oh ini dulu anak kucing Kucing kilik Bacan. kucing cilik, kucing oh, cilik, kucing macan kucing cilik, kucing cilik, kucing cilik, kucing cilik, kucing cilik, kucing cilik, kucing cilik, kucing ternyata anak kucing kucing nah, guys, anak macan. anak kucing Kacau-kacau, dan babi juga punya sepeda. Setiap malam, babi di sini tujuh tahun, ya, tujuh tahun di sini. hidup dengan alangkah kadarnya seperti ini: hidup sepetang Tiap malam, dia mengantarkan badan dengan bakar-bakar. B, oh, Oh iya ya. B, ah, uh. rokok Apa B? Ashiroko. Iya, buat babi semua, buat ngerokok, babi udah makan belum? Udah makan? Udah makan? Udah, Guys, ternyata uh, babi ini ya, di sini dia tujuh tahun, dan dia mencari perosot juga, dijual juga. Oh kita akan kesini tiap ya, ada rezeki kita kasih dan babi sebenarnya dibilang gila nggak gila ya karena masih kita tanya itu uh, dia itu masih jawab dan jawabannya juga masih benar nyambung gitu cuman gila babi ini ini di bawah pohon ya guys saudara ini di bawah pohon. Lihat itu di dalam sini tadi itu yang ada anak macannya itu. Tahu macan apa nih? Itu macan loreng atau macan apa? Kalau nah, songletnya nah, di mana? Di mana? Kalau kalau di itu enggak, banyu ujung Heeh, di situ ya. Terus solatnya di mana itu? Di situ. Terus solatnya di sini. Ku ambil itu agak gelaran kan sana. Ya memang negara kaya kayak kayak Anok karena beneran orang kayaknya jelas gak nang -nang. Ada, gila, di... Orang, ada di orang-orang orang ya orang, orang. Nah, nah, juga seorang, ambil air di Kali, ya, uh -uh, ya di iya ini kan, dia kan banyak, banyak, banyak, banyak, banyak, banyak, kadang banyak, banyak, banyak, banyak, iya banyak, banyak, kadang tata-tata goreng kita menjit di ayo tahun hmm, ya, nggak rambut kenapa nggak mau dipotong kalau suami di yang motong hmm. ceweknya muda-muda lagi yang motong itu <laughs> iya yang, yang... biasa orang di sini ceranya enggak um, orang kayak kayak orang situasi eh. hmm yang mungkin Kalau di Ya kalau dipotong Jadi babi nggak mau dipotong Itu nah, ini, hal -hal yang dipotong. Kalau dia Kalau hmm. udah saja Mereka cepat Nah, nah Mereka. Ya begitu lah, yang Yang kalau Kalau kaguh, babi ini dulu pernah kita ya Kita dibotong rambutnya Tapi gak mau si babi itu orangnya mudah bilang, guru um, um, um, orang ya. ini duduk masih oh, ya. yang kucari, tapi nah, enggak usah Dutuk aja sini bi Dutuk ya, enggak apa-apa di sini aja santai ternyata baik mau kayak-kayak -kaya anak kemar dan mampu yang jadi dilarah hmm. jamdi jangan ya, mau antar ini Terus Terus Terus